Teka-teka, teko, teko-teko, teko-teko, teko aman. Aman, teko teko-teko, teko-teko, teko anjing teko-teko, teko-teko, teko-teko, teko-teko, apa? teko teko-teko, teko-teko, teko-teko, teko-teko, teko-teko, teko-teko, siapa teko teko-teko, teko-teko, teko-teko, teko-teko, teko-teko, Gila bos, mau minta dibantai. <laughs> Deketin. Deketin, nanti peluru nih bos. Bannya enggak kan? <laughs> bannya belum dia, bannya belum deh. Cepet juga mobil aja. Anjing kan dia nih mobil ngintut. Iya. Ambil kiriman man. Ampat nih mobilnya nih, bagus warnanya, lambat. <ễ> Tambah <ettit> anjing lelet. <tis> uh, boleh juga supir. Gila, ditembakin jadi begitu aja, jadi susah. Buset, <laughs> <organisations> kenapa dia? Pada langsung mikir gitu anjing. wah ga ada soka sih anjing nih, kalau ada soka enak nih di mobil iya yeah. bandnya dia udah ganti anjir anti peluru penggilil belum gak kena loh Ngek. jauh juga nih peluru, peluru gue juga nggak habis-habis anjing 2.000 woi mobil kita <laughs> lama kali anjing tau oh, lo liat banget anjir mobil lah liat iya ini udah nahan weh nih gue <laughs> bikin nyawanya heheheheh <laughs> Nah, belok, nih. tenang tenang. Yes. Uh, udah tahu. Meja, Uh, wah, wow. pakai masker, pakai masker. Cok, rasanya cok. Lil, sini, Lil. bisa, turun oh, bisa, bisa. Ini, sini na naik dulu, naik dulu, naik dulu. Naik naik, ya, naik. oh iya, iya. Bener naik, naik, ya, bener juga. Ya, ih ngapain sih iya, iya, mau bawa iya, iya, iya, mau nembak, nembak. nembak. Ayo tanganku kram, tanganku kram, gua kram. Wah, gila, gas. Ayo, udah pakai dia aja, bawa aja. Enak kecut kita cok. Akhirnya kepake ke rumah. Oh, uh, boh. Atas yo atas yo atas yo. Oke okay, bos, kecut bos. Wah nembaknya sampai sampai hilang dulu merah merahnya anjing. Nah. Anjing, kok enggak bisa nembak lagi? Nah, kan enak begini. Lill, jangan jalan-jalan e, dulu, e, Li, anjir. Sumpah gua enggak bisa nembak, Cuk. Kok enggak gua enggak bisa nembak, ya? Jadi, Cuk. Eh, Oh, bisa nih. Lil, iya Allah, syolela. Eh, Ilah kalau gak, dulu. Dibuka, mobil, kalau gak jalan dibuka pintu mobil anjing kalau gak jalan dibuka anjir, pintu mobil anjing. Ada yang ditembakin ini kan ditembakin bisa dibuka anjing pintu mobil mereka iya makanya ini kan dilihatin dalam ada lagi kayaknya di dalam nih atau di seberang dulu seberang abis dulu abis yang di luat dulu aja yang, hmm. yang di luat dulu aja kanan lil kanan lil depan ada lagi lu. Masih ada satu lagi Masih ada satu lagi, tuh di peta ya Oh di beredelin aja Oke Kecot Udah di dalam nih anjing nih Ya yeah, iya, yeah. seberang seberang seberang Sumpah Seberang dulu dah, seberang dulu dah Nah ini Wow ini. ini Mati lu monyet Oh no, no, no. Eh awas, ya, eh, jangan ternyata aku nguntung gitu belum mati, belum mati, sabar, sabar Wah. Bang, We, belum Wah. Mati nih, sabar, sabar, sabar oh. Belum, baru jatuh, baru jatuh, baru jatuh Udah, nah. ada, mati, udah mati Mana lagi tuh? Ini enggak, lu aja mati enggak Saya ada ntar dulu, diem, diem, diem, diem, diem iya, iya. Masih, masih belum mati itu deh Belum mati, yang sebelah kanan tuh Bang, bang, bang, di, ah iya iya Kesana kesana kesana Udah, udah, udah Sebe, Seberang lagi masih ada, oh udah Tinggal di dalam sini, mau masuk aja Ini luar-luar dulu, luar-luar dulu luar, luar, luar. Oh iya, udah udah udah Tuh, tuh, tuh Kokut amat, bos Kiri, kiri, oh, kokut Wah, bantai, bantai Gila, anti putri, tempat kayak ngecit anjing. <laughs> Dia keluar sendiri, counter pada keluar. Oh iya, keluar sendiri ya. <laughs> udah dalam doang, <laughs> nggak sih? Sana dikit udah, udah keluar Jalan naik-naiknya aja lah, biar aman lah. <laughs> oh ya, udah, nih, nih. berhenti di dalam. Uh, nah. Tuh. Nah. Eh eh Bang, Bang, bang. masih dari kaca, belum. Dari kaca bisa dari kaca, Cuk. Dari kaca, dari kaca bisa. Tadi di. Iya. Nah. Jangan gerak dulu aja enggak apa-apa. Kita tembaknya. Enggak kena soalnya kita tembakkan aja deh. Iya. Masih ada, masih ada, masih ada. Masih ada, Bang. Munduran dikit, munduran dikit, munduran dikit, ah. kelihatan. Mampus munduran dikit, lah, anjing Udah meninggal Ah, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan Kanan, nah, kanan, liu, kanan, liu. Di luar, di luar itu berhenti, berhenti munduran <laughs> Kayak munduran anjing Dah dikit, munduran dikit, munduran ini apa nih? munduran dikit, munduran dikit, munduran dikit, munduran kiri, kiri. Kiri, kiri, dikit, munduran dikit, tankernya mana aja? oh itu kok oh, ini kan gak ada di peta yang ini aja? iya anjir itu iya. kan ada celah kira-kira tuh di dalam, di dalam rumah, di dalam rumah gak ada cu, udah ini kita nyuri, ini nyuri coba ya <tuk> nyuri the tanker Uh, nah. pakai ini, masih ada nih, ada masih ada cow. Tembakin deh, gue cari depan mobilnya dulu. Depanan mobilnya ya. mana ya? Oh itu dia, ya ya ada ada, ada. gue nemu. Jangan masuk nih, jangan masuk nih, nggak nggak wey mental wey yaaah waw uh, sumpah sumpah sumpah sumpah awas awas awas ini gua alangin gua alangin gua alangin bomen mental sumpah sumpah sumpah bomen mental wah anjing anak lonte, anak lonte. bomen mental tuh untung ga mati gua anjing kayak hey, peluru gua wah. abis wey eh awas tanker nya jangan sampai ini ya udah udah ayo ayo jalan jalan jalan ada yang bisa dike gua ga? wey ke gua, ke gua satu enjing ayo oke okay. nah ke rumah sih wey wey wey kalo ga sih saya kerumah lah bebas ngomongin ngomongnya Nih, udah di dalam eh. Panang, Kanan, lih, kanan, kanan, belakang lo Sabar ini pelan banget, ini harus pelan banget Jadi, maju, nggak, ga lepas, lepas dia oke Woy, waktu menit cok Waduh <tis> Ini ke kemana, anjing? Oh, deket, deket, deket, nyaterin, nyaterin oh, Ya jagain aja, jagain Udah bocor aja ini Udah aja ya, mana? Oh iya, ditembakin nah, aja Depan-depan li, depan li, maju li, maju, li, depan li. maju li, maju li Maju dulu li, maju dulu li Wah, depan-belakang coy Tembakin gak? Nih, gua tembakin hmm. belakang, sahabat gitu. belakang dong, belakang dong. jalan, jalan, jalan, jalan. mati, mati, mati. depan, depan, depan, depan, di depan, depan, depan, depan. depan. Tembak oh. supirnya aja ya, ya. ya ampun, jalannya begini amat Satu menit, satu menit, satu menit Aduh, kurang dari semenit let's go, let's go, let's move let's Eh, darah tankernya tinggal dikit Aduh Nggak, ini tanker kalau ditembak meledak ya itu, e, mudah, mudah, mudah, mudah, mudah. Aduh, wait, wait. Backup backup dari tengkar tinggal sedikit serius udah ya, ya, mati mati lagi Eh tiga puluh detik yuk tiga puluh detik Wah, anjing jari, jari, jari, jari. anjing yuk yuk yuk yuk yuk yuk bisa bisa bisa bisa bisa bisa si 20 detik masih lama masih lama kanan mang satu lagi satu lagi Tempat empat tempat Yo, iya, bisa. Oh, oh, oh, iya, kalau keburu maco, iya, kalau ada Kurma. untuk iya, iya, iya, kalau iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Bye bye bye bye. Ah, uh, bye, bye, bye, bye, bye bye bye ini langsung kelar bos, enggak pakai ngulang bos. Gila. Gila emang. Kita lihat siapa? Ikut gua. Wah, anjing padahal gua bunuh-bunuh ngentot. Gua bunuh, -bunuh, gua bunuh banyak, sih. mantap oh, weer. Gua gua tuh enggak perlu platinum, senggaknya gua stabil di gold. Iya benar sih, onge stabil sih. Stabil gua di gold. Stabil di <laughs> gold. Gua stabil di gold. <laughs>